dan kekauan yang membutuhkan persenalan kehidupan dengan menarik kemampuan kekauan juga yang menghubungkan kami untuk selalu besar hanya kepada kami Mari kita mengatakan apa-apa di bahasa Tuhan kita saat tentu mari kita bersyukurkan hati kita untuk bersyukur Mari teman-teman kita nyatakan doa kita, kita bahan dan pencocokan kepada Tuhan, tidak terima Kau Kau, kau siapa I'm okay. class Semua sangat kita, semua, orang -orang sangat berusaha, kita semua baik, dalam Setiap hari semua harus berusaha untuk kita. dan kehadiran teman-teman di sekitarmu. -teman. Apakah engkau merasa memotir dengan apa yang kamu diriki saat ini dengan kehidupan? Ternyata jiwa masih merasa rafal. permata bisa merasakan kebahagiaan. memutuskan cinta setahun orang-orang yang cinta di dunia ya. seseorang yang memperhatikan ya. selalu sekali begitu yang merasakan dan berpikir bahwa Tuhan tidak mencintai Tapi, betul -betul berjuang untuk tiang tiang -tia Namun justru dari berjuang mengejar apa yang dia sering sekali dalam perjalanan kembangmu menghadapi cinta yang sangat punya ia membuat korban dan yang menyelinap di musim untuk mendapatkan apa yang dia perlukan. yang kau cari? Keluasan dan perintah hidup. Apakah kau membutuhkan bantuan? Di dalam Apakah engkau tidak mampu menjelaskan kasi Tuhan? Apakah engkau tidak mampu melihat bahwa engkau sedang menangkan rasa terlalu menjelaskan Mari kita mampu dihadapkan engkau. Bahwa sungguh diri lemah dan kebanyakan semuanya dalam berlaku rancangan di dalam Tuhan dalam diri Dan lupa yang adalah Yang harus diberi dalam bahan apa yang dia Dan Tuhan Sang pemerintah Lagi, posisi Yang engkau ini, dia berubah Kami tahu dan percaya bahwa pasal seperti Tuhan berfirman, lewat Rasul Paulus, Ia berwisata kecil kali di episode cerita Tuhan, kami, berbahagia bagi kami Tuhan berdoa. Hati kami yang kami tutup selama ini, kelima kami kami tutup dan terbuka, biarlah lurus yang membukanya. Dan biarlah kami Muhammad berkata, kalau saya mencintaimu, tetapi kesulitan kami mendapatkan sesorang di dalam hidupku. Sebenarnya adalah cara kita berjanji. Agar jalan kira-kira kami mendapatkan pasangan yang tidak seimbang dengan penanggungan yang tidak terjadi. Tuhan, kami komen kalau saudara ini kami berpikir bahwa apa yang surah kami pilih adalah yang terbaik bagi kami. Orang-orang yang kami pilih yang justru menjelaskan kami di dalam dunia, yang justru menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, aku menikami, kiranya Tuhan berbicara dalam hati Tuhan, agar kiranya kami tidak bertahan di dalam dosa dan tetapi kami berbalik menghadapi Tuhan, kami berbalik menghasilkan, and mm a -hmm. Dengan Allah sesuatu yang waktunya. Dan siapapun kita Tuhan, kiranya -kira bersama dengan kami Untuk menentukan yang terbaik bagi diri kami, Tuhan Di dalam segala sahaja hidup dan hati kami Amin Tidak sahaja, di dijala ah mau Mari kita berdoa Mari kita Tuhan-Tuhan Tuhan-Tuhan Kami mengumpulkan Dan mengawal Tuhan-Tuhan Kiranya Tuhan Berkenan memberkati, Persembahan Menjadi Kebaikan Dalam Tuhan-Tuhan Dan di tuhan setiap Setia Tuhan Dalam Semoga mereka bertemu dalam pekerjaan mereka menempatkan Hasil yang kita Tidak diperlambangkan kita Dan diperhatikan Tuhan yang Tuhan mereka pun terlacanya Semua itu Kau akan memberikan diri kesehatan di itu Dan juga mereka Mereka disolah sama apa di Apapun yang mereka menghentikan, semangatnya sama akan Agar miskin kita juga anak-anak Tuhan dalam Dalam kesulitan mereka semakin bersatu lagi. Semua perayaan di dalam yang semua dalam itu. Tuhan itu akan memberikan pasangan-pasangan yang tidak tidak apa-apa. Mari Tuhan. yang yang bisa kita, yang bisa memberikan kami dan yang bisa membawa berdoa dan Tuhan, saya Tuhan kalau saat ini ada anak Tuhan Yesus sudah di Tuhan, memperkenalkan Tuhan dengan Tuhan, sudah menurut dan dia dan dia yang dalam hidupmu. Tuhan supaya Sehingga kembali Tuhan. yang suka masih fokus di dalam pekerjaan Dari yang Tapi dalam hidup Yang ada di dalam Tuhan Yang Ibu Kep. 10 pengurus sangat kami pada hari ini maka seperti orang dan janganlah pencobaan tapi kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai Allah Terus, oh, yeah. ini oh, yeah.